warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel santri tombiobong guys alhamdulillah kita kedatangan tamu pak kepala desa senorang pak mursalim beserta ibu tim penggerak pkk ibu tim penggerak pkk kita akan melakukan teknik anu guys penanaman teknik cepuk sama rombongan pak kepala desa dan Ibu penggerak PKK. Ini tanaman anum cabai jenis Kalimantan, guys. Yang jenisnya itu yang agak panjang, panjangan itu. pendek-pendek itu kan biasanya kan Maruti itu, guys. Jenis cabainya, guys. Boleh Pak diperkenalkan langsung, Pak. Ya silahkan Terima kasih Dari Yayasan Saya langsung perkenalkan Saya Berkelandus Mursalim Magister Agama bersama Ibu Nortin SPD sebagai tim Penggerak PKK Desa Sinorang hari ini hadir Di pondo ini Dalam rangka penanaman Cabai Cabai apa ya kalimantan ya, jenis kalimantan jenis kalimantan yang belum ada saingan yang diusus di kabupaten pakai eh, jadi kalau ada yang coba-coba mengambil ini bibit berarti itu palsu atau dia mengambil dari sini ya itu kelebihannya dan hari ini saya sebagai pemerintah desa Sinorang melakukan penanaman perdana rica kalimantan ini Dampingnya dengan tim-tim saya Dari sinorang Toko masyarakat, toko agama Jadi saya juga mengharapkan kepada eh, Ustadz Abdul Muid Abdul Bersama kawan-kawan Semoga perjuangan ini eh, Ditingkatkan amin, amin, Agar amin. supaya apa yang diharapkan depan Kita bisa berjalan dengan lancar Begitu program juga dari pemerintah desa orang juga memberikan apresiasi kepada perjuangan Ustadz eh, Muin bersama kawan-kawan ya dan bukan cuman itu ini ada juga sebentar nanti pelapasan bibit ikan nilam eh siap ya yang dalam bentuk eh, kolam buatan daripada terpal. Ya. Pada pelepasan ini ya sekitar 500 bibit ya. 500-an. 500-an bibit yang sudah berusia 2 bulan, Dua bulan. Ya, dan masih banyak hal-hal lain yang kita akan rencanakan pada hari ini. Ya. Demikian Pak Ustaz Muid. Pak apa, Desa. Nah. dari bibitnya. bibit ini. bibit unggulan dari Kalimantan ini, ya. semoga bibit ini ditanam bisa membuahkan hasil yang maksimal. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. dan pasang cepuk. Iya. Jadi kelebihannya eh, iya. Sudah dipotong ujungnya enggak? Enggak usah. Oh, bismillah. Kelebihannya walaupun tidak disiram kalau di cepuk, oh, bisa iya, langsung iya. hidup. Terus ditanam pinggir. Tanam Buk pinggir. Mau ke cepukan ya. Inilah, hilang. Boleh tanam lagi habis itu gantian Ibu. Satu lagi ya? Eh? Iya, boleh. gantian ibu boleh ya, ibu. Ya, ibu lagi yang tanam tim penggerak PKK lagi yang menanam. Lain, teman -teman, kami sangat mendukung dengan program ini. Jadipiano nah, kasat dalam gitu. Eh, tidak tahu saya bat tanam selama bro. Teknik cepuk ini lebih murah pak iya. daripada untuk beroker ini lebih murah praktis dan cepat. Iya langsung hidup. Iya hasilnya itu nanti sementara kita ini tuh. Jadi untuk penanaman perdana rica Kalimantan sudah selesai kita beralih kepada penanaman Panen raya, ya? raya. Panin raya Rica. Kalimantan juga. Kalimantan. Ya, luar biasa ini, Ustad bersama teman-teman. Oke, kita menuju ke. Ini kita lanjut kegiatan pemotitan ricah Bersama Pak Kades Sinorang Pak Nah ini pinggiran sini boleh pak? Kalimantan ini oh, di sana. yang Kalimantan sana sebelah. Nah, nanti sama boleh sini juga boleh toh. Nah, boleh pak. Langsung masuk ini langsung dikomentari. Ambil komentar tuh Jadi ini ada berapa pohon ini? Ini hampir 1.500, 1.500 pohon ya. Nah, kalau harganya dalam per sekarang berapa ini pak? Untuk sekarang Langsung pengepul di pasar puluh lima Pak. Per kilo? Per kilo. Satu bulan itu potensinya bisa dua kintal. Dua kintal, ya? Iya. Nah, ini untuk perangsang buah ini pakai pupuk eh, organik, organik ya. atau non-organik? Nah, jadi untuk yang diperhatikan di sini, mm -hmm. semua pakai organik semprotnya ini pakai kunyit pak Punyit. kunyit terus daun apa ini ini kemangi dalam usia berapa tahun berapa bulan ini ini empat bulan empat bulan 4 bulan so panen begini sudah panen berapa lama dipanen ini baru panenan keempat ini keempat ya ha -ha. Ya, baru sekarang ini siap dipanen lagi ya siap dipanen lagi oh, bersama kepala ya. desa ini? ini Pak nah. ini yang rica Kalimantan kalau yang sana rica sini yang mana dia mau panen yang kayak begini yang ini yang... boleh boleh boleh ya, ya ayo kita panen sama-sama dan warga Pak Ustadz Muin bersama teman-teman ini lagi panen raya ini Sekitar 1.500 pohon ini, luar biasa. Ini salah satu eh, untuk nilai ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Tambiobong. Eh, Pondok, Tambiobong. Ya, yang diasuh oleh Pak Ustadz Muin bersama teman-teman. Sekarang... Kalau kita kenal program Bupati satu juta satu pekarangan, tetapi sinorang juga tidak ketinggalan. Dia satu juta satu pengerawanan untuk lahan-lahan petani siap mendukung program Bupati. Hai. Jadi nah. jenis ricanya seperti ini, guys. Panjang-panjang ya? Eh? Panjang. Kelebihannya ini beratnya lebih berat, pak. Dia. terus ketahanannya itu lebih dua minggu, lebih tahan daripada yang jenis begini. Set, dua minggu setelah dipanen, iya, masih tahan nih. Ini ya, baru dibawa-bawa, ini banyak mas. Hmm. terlalu kelihatan kalau panennya yang Kalimantan itu. Eh, iya, boleh pindah sebelah, ya, ya ini yang lepat-lepat, tidak apa-apa oh, ya. campuran, tapi kalau jual. Kalau jualnya ini dibedakan atau campur? Dibedakan, Pak. Oh, dibedakan. Karena kadang-kadang beda selisih harga sampai 10.000. Oh. Ini ini masa ini? Masa. Ya, masa. masa. masa ini. Ibu Kasih begatah dia bawa langsung di rumah ini DPT. Iya, ini dipetikkan biar langsung dibawakan. <laughs> Sambil nunggu. Dipetikkan yang sini saja, Langsung dibawa di rumah ini. Hmm. Iya, tah. yang ini. Yang kene Memang beda dia punya buah ya, agak panjangnya. Jadi untuk karena Pak teman-teman ini kan berinovasi, pupuk mahal, obat-obatan mahal, sehingga mencoba mencari sambil belajar sama yang ahlinya, ya ditemukan dengan ramuan herba alhamdulillah hasilnya begini, ricanya lebat begini. Pakai pupuk apa ini? Ini cuma pakai ini, kunyit. Terus, daun apa itu namanya? Daun kemangi. Daun kemangi daun minyak, kayu putih. minyak kayu putih. Itu kita tanam di sana semuanya. Itu bahan-bahan herbalnya itu kita ya, semprotkan. Bahan bakunya sudah ada memang di sini. Jadi, iya. kalau untuk yang anu, biasanya iya. kan jamur begini pakai anu itu. Endapan tembakau. Tembakau. Untuk jamurnya. Jadi, alhamdulillah. Tembakau yang sudah di, masih asli atau asli itu. Jadi, sudah diracik itu. Oh, yang sudah diracik ya. Iya. Berapa hari? Jadi, kita, kita, kita, kita kita kita. Berapa. jadi barangkali untuk teman-teman atau warga di desanya Bapak, kalau memang ada kesulitan, hama-hama iya, iya. barangkali bisa diterapkan begitu, Pak. Ya, Insya Allah nanti saya akan kolaborasi terkait masalah pembuatan pupuk organik ini, toh. Ya, supaya masyarakat di sana, karena eh, menjangkau pembelian pupuk, tidak terjangkau, akhirnya tanaman. Tidak terawat ya, nanti kita upayakan mereka itu datang ke sini. Kalau tidak, kita buat kelompok di desa induk. Bapak-bapak yang saya ajak ke ke sana, bagaimana? Siap, siap, ya, siap. Kita lakukan itu program itu, ya Insya Allah habis Lebaran, ya. supaya kita tidak lagi susah-susah tahan yang lapar <laughs> makan, yang minum, yang haus minum. Nah, itu, Insya Allah saya tetap mengapresiasi kepada siap. kerjakan Pak. Boleh sambil lihat sana, Pak. Kesuburannya nanti dikira ini cuma ngeblok-ngeblok. Ini hasil ya tanpa rekayasa. Ini iya, Pak iya. Kepala Desa yang menyaksikan kesuburan ini dengan bahan organik. Ini, guys, ini biasanya tidak ada di kelihatan ya ini yang sementara. Ini kenapa mahal? Karena kebanyakan begitu, Pak, busuk ini. daun dan apa teman-teman uh, uh, uh. kemarin ke ini ke kalau bawah busu buah Bagaimana dia apa dia busuk dari sejak dia berbunga bunga atau sudah berbentuk ya sudah siap pakai ya masih berbunga yang masih begini uh -uh. emang kalau sudah ada virusnya sudah sampai so, batang-batangnya juga bunga, layu bunga seperti ini uh -uh. dia di sini mudah eh? Iya jadi dia mulai tersendat penyakit di sekitar ini uh -uh. kalau yang sudah besar begini sudah so tidak tidak uh, tapi kalau rusak ini sudah tidak rusak. ada yang besar begini tuh -uh. Biarpun yang hmm. besar begini, kalau kena virus sudah. Biar kering ya Kena juga. Nah ini ke keunggulan dari organik, organik begini dia oke. lebih tahan nih. Eh, ya. Berarti dia punya bahan baku semua, ada semua ditanam sini. Ada nanti kita perlihatkan, eh, Pak. Apa itu pohon rica, eh pohon minyak kayu putih ada. Minyak kayu putih ada, tembakau e, tanam. Tambakku tanam. Iya ada kunyit ada. Nah, jadi itu nanti ditanami, jelas itu dirawat juga kan? Siap untuk ini. mengirit biaya ini ya, betul ini, ini Biar, bersama teman-teman di teman -teman. Tengah, tengah hutan bagi ini kita harus buat inovasi yang memang membentuk ada peningkatan dalam usaha tidak lagi muk turun di bawah beli-beli apa sementara sumber eh, pupuk itu sudah ada di sekitar kita kan. Nah, ya. itu bisa menunjang pertemuan bapak ibu yang ada di tempat ini nah, ya. itu saya kira. Oh, rajikan untuk eh, pupuk ya, eh? pupu. bahan bakunya ini. Nah, Jadi kita tanam semua ini pak semua. Ini sekitar berapa pohon ini? Ini kita tanam di bawah tiga pohon aja ini. udah cukup. Nah, ini juga mengandung obat. Ya eh? bisa untuk obat, masuk angin apa, untuk tanaman ya. bagus. Ambil dulu ini mas. Jadi simpel, Pak. Kayu putih. Minyak kayu putih. Ini seberapa tahun ini? Ini baru satu tahun. Oh. Satu tahun. Ini kalau ditanami jarak-jarak jauh. Sudah jadi doi juga di disulingin iya. ya. Sementara ada, Pak. Bapaknya. Ini kemanginya. Kemanginya mana? Ini. Oh, yang ini? Iya. Wow, wow, wow. Ini juga harum juga ini. Ya. Harum. Ini untuk... Ini campuran, campuran, anu, apa namanya, Perusan. hama, hama, oh, hama ya, iya. hmm. hama kayak ini biasa bikin daun, apa bumbu, bumbu masak gitu? ya, hmm. jadi di sini sambil untuk masak ikan bakar <laughs> <laughs> iya, ada juga iya, untuk iya, ini obat-obatan pertanian ini, ini kalau, ditanam. kalau kita, iya ditanam, ini kalau kita olah bisa jadi selasih campuran es cendol itu pak. Begini? Iya, itu bijinya dicemur begitu. Tapi sudah ada. Selain itu dia punya racian yang itu tembakau. tembako Dia berapa jenis dia satu kali? Ini burijah apa? Ada empat, empat, empat jenis. Ini tidak itu rumput. Oh ini tembakau. Ya tembakau ini. Ini berapa bulan ditanam ini? Ini pasti tiga bulan Ini? 3 ya. bulan? Jadi ini keunggulannya Kita nggak beli pak Dia setelah dicampur apa dengan mengandung bubut Ini khususnya ini pencegahan apa? Ini untuk hama sama virus Hama sama virus ya. yang biasa dia kering buah Iya ya. kering buah semprot pakai ini nah, Cara mengolahnya ini? Tinggal aja Potong habis itu langsung direbus dicampur begitu, kunyit ya? ndak langsung aja Oh kunyit juga pakai? iya, pakai kunyit hmm. kunyit ada di tanam? kunyit sudah dipanen di bawah kolong oh iya iya oke, iya. dan ini memang sehat eh sehat untuk konsumsinya apa-apa nah, untuk pupuk alaminya, ini pak untuk pupuk alami, mm -hmm. kita pakai campuran kelinci. Kini kotoran kelinci. Oh, ada. Hmm. Oh, ada kelinci ya? Ya. Ini kelinci ini kita manfaatkan satu untuk pedagingnya, mm -hmm. terus koleksinya, untuk dijual juga. Mm -hmm. nah. Kotorannya itu kita ambil untuk campuran pupuk. Karena air kencingnya ini mm -hmm. dari seluruh eh, kotoran hewan yang paling tinggi. Nilai pupuknya NPK-nya ini hmm. Dia punya kelinci ini ya, ya, ya. Jadi inilah salah satu inovasi Dari teman-teman Majelis Salawati Yayasan sini Pak Majelis Salawati ya yeah. Oke okay. Kita langsung ke letakkan batu Atau bagaimana Kita lanjut pelepasan bibit ikan Oh iya bibit ya, so. nah, Ikannya jadi ini lanjutan dari program panen eh, penanaman perdana rica Kalimantan. Sekarang kita masuk sesi kedua panen raya rica Kalimantan. Sekarang sesi ketiga kita pelepasan ikan mujair. Sudah umur dua bulan, kita akan lepas ini menjadikan salah satu pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang ada di pondok eh, yayasan majelis Selawat, eh, Majelis salawatan yang dipimpin langsung oleh Ustad Muin bersama teman-temannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ikan ini kami lepas kemampuan bisa hidup selama-lamanya amin boleh itu dituang kali menjadikan salah satu contoh dari perkebunan Yayasan Selawatan ini ya semoga ini menjadikan eh, inovasi yang merupakan perkembangan kedepan untuk tim penggerak PKK dan Ustadz nanti ada waktu berjalan saya akan membawa tim anggota PKK Desa Senorang bersama ibu penggerak PKK bersama saya untuk melihat perkembangan-perkembangan yang bisa dijadikan salah satu eh, apa apotek dapur jadi ketika ibu-ibu melakukan rica membutuhkan rica, sayur-sayuran tidak lagi ke pasar tetapi sudah ada lagi, sudah ada di belakang rumah, nah ini yang di perlu dikembangkan. Jadi ini salah satu inovasi yang sangat berharga yang dijadikan salah satu motivasi terhadap tim penggerak tiga kades asinuan. Itu ada rica ini pak, terus ada pepaya, ada buah buahan. Ricah, pepaya, kemudian ada jambu jambu. Itu. Gambuh. iya sudah buah itu pondok pondok apa untuk apa ini itu untuk asrama putra pak oh, asrama putra iya, ya. untuk asrama putra di situ kalau putri nanti direncanakan putri di di sebelah ini oh. di belakang pondok di belakang pondok ini. putri iya. ya berarti di sini akan mengasuh ke depan ini putra putri putra putri termasuk nanti yang gangguan mental itu pak ya, gangguan ada mental. gangguan mental Anak jalanan, anak jalanan kita tampung di sini. Oh, misalnya anak jalanan ada yang perempuan, bagaimana cara Bapak untuk mengasuhnya? Cama itu kita pisah sementara, toh, nanti kita pisah. Hmm. Ada tahapannya sebelum kita campur sama santri-santri yang sudah lama. Hmm. Kita karantina memang, kita sesuaikan dengan apa namanya kebiasaan di jalanan begitu. Hmm. Tidak langsung kita masukkan di lokasi hmm. sini tidak. Terus misalnya itu ada misalnya yang sudah didapat, bisa di jalan ada jalanan. Tentu Bapak, ustad harus ambil itu anak kemudian bikin eh, kesepakatan dengan keluarganya atau bagaimana? Siap. Yang sedang yang telah kita jalankan biasanya ketika ada kasus-kasus ditemukan anak-anak jalanan atau hmm. mungkin ada orang gila yang tingkat stresnya belum terlalu hmm. kita koordinasi dengan dinas terkait oh, iya. dengan kepala desa pihak keluarga kemudian yang utama dinas sosial dan kesehatan pak baru ketika sudah ada rekomendasi kita tampung jadi kebanyakan teman-teman di sini ya kebanyakan dari jalanan pak jalanannya nah, kita latih sedemikian rupa Alhamdulillah ini hasil dari mereka ini cari cabut ini ya pekerjaan nah, kemudian di dalamnya walaupun mereka itu ya apa sudah tidak, tidak lagi paras begitu toh setelah ada kesumbuhan begitu ada di sana ada edukasi yang dilakukan macam apa edukasi yang dilakukan jadi untuk kalau di sini, terutama bidangnya kan banyak. Nah, untuk teman-teman yang di sini, ada keahlian pertanian, ada perikanan, kemudian ada keahlian bikin furnitur. Pertukangan itu kita kasih keahlian di situ. Mudah-mudahan ke depan ada dorongan dari pemerintah. Nah ini bisa. Mungkin al-sintan atau pembuatan ini, apa namanya, alat-alat pertanian pribadi bisa, ya. macam las, bengkel begitu, Pak. Ya, jadi, dengan usahanya, Ustadz bersama kawan-kawan ini, saya juga pemerintah mendukung. Nanti, apa saja keluhan-keluhan keluhan atau fasilitas yang mau diinginkan? Nanti, lapor ke desa, semua Nah, kemudian mungkin itu kita tidak lanjuti kepada instansi terkait. Jelas pemerintah kabupaten itu sangat memberikan apresiasi ya, sepanjang itu ada istilah laporan-laporan eh, dari Ustad di tingkat desa maupun ke tingkat kabupaten lewat desa. Saya akan mendukung semua apa program-program daripada Pak Ustadmu itu. Nah, semoga semua apa yang kita rencanakan ini kita bangun ya step by step ya insyaallah dengan demikian apa yang kita rencanakan bisa berjalan walaupun pelan tapi pasti nah, itu harapan saya sebagai pemerintah desa senorang, saya kira begitu ustad ya. ini pohon apa? ini bunga, -bunga, bunga rosella. Nah, ini jadi salah satu Sumber apa ya vitamin C tinggi nih pak, ini. lebih tinggi dari jeruk ini kalau di apa namanya? Nah, nah. ini Gilep. untuk am um, sirup, untuk sirup? Untuk sirup ambil buahnya ini. Ambil buahnya itu, Terus nah, direbus, direbus. Dia ada rasa manis atau? Dia asam sekali. Iya. Ini. Nah. Nah, ini yang sudah itu bunga sirup. ini. Bunga? Iya. Ya oh ini belum mekar dia ya? belum mana yang sudah jenis sudah tua ini sengaja dibunuh begini itu tadi untuk jalan oh. nah, ini sudah bisa dikonsumsi itu, begini eh? ini rosella Gini. rosella namanya iya. Gini. Gini. kalau di pulau jawa Gini. ini teh rosella ini. sudah 90 kilo satu kilonya Gini. rosella bikin jus ya? bikin jus nah, bikin ini, ini. Berarti ini sejenis kayak bunga bonsai? Ya, sama. Eh, ada mobil lewat sini. Kalau kan kan Ini ya? Oh, bisa ya. Oh, ini yang dimakan? Iya, itu. Nah itu bijinya itu. Oh sebelum dia mekar ya? Dulu mekar. Hmm, ini bijinya rosella. Hmm. Itu di nanti bijinya yang diperbanyak, ditanam. Kalau sudah mekar jadi tadi? Iya. Itu bijinya, itu, buah, ya? itu bijinya yang, di... ini yang dimakan. Iya, hmm, itu dikemas di... dulu ya. Jadi, ya, kemas hmm. ini langsung kelopaknya. Ini nanti yang direbus, kelopaknya oh, ini asam urat. Untuk asam urat, capek-capek bagus. Okay. Ya, ini simbolis untuk tiang musola untuk yang langsung. Waw. Jadi ini untuk peletakan tiang musala ya. Ini musalanya berapa kali berapa ini? Lima kali lima pak. Lima kali lima. Di luar dia punya Imam. Iya. Lima kali lima. Alhamdulillah ini. Sementara langsung. ini Suadaya ya? Suadaya ini. Teman-teman ya. majelis. Majelis. Iya. Ya. Nanti carikan upaya, bagaimana caranya tuh. Siap. Cari denatur resmi gitu nanti datang tanda tangan di kepala desa untuk bisa cari ya untuk dalam bulan suci ramadhan ini jelas orang mau melakukan impak impact ya okay? bisa supaya kita mempunyai punya masalah ini bisa cepat berlalu jadi gunakan bulan-bulan selanjutnya amin amin okay? ambil lagi di sport luar nah itu okay? Amin ya, aman ya, aman. Itu kita. dalam kesempatan batu pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjabah apa yang menjadikan keinginan kita semua, khususnya Ustadz Muhyi bersama teman-teman, agar supaya musala ini bisa dipergunakan selama lamanya. Amin, amin. amin.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 Amin benar warahmatullahi wabarakatuh